oke okay, langsung canggih injuk. Uh mantap, uh mantap, uh mantap. <laughs> Yang ini jangan lupa ditambahin kentang ya, teman-teman. Ini dapat duit kecil, lumayan lah, daripada enggak ada. Oke okay, teman-teman ya selamat datang di channel Dimas Sensei. Kita langsung lanjut aja untuk plan versus Zombie part kelima ya teman-teman. Kita langsung di sini mulai level 6 Di sini kita lawan zombie yang pakai mobil ya teman-teman. Yang pakai mobil S. Apa aja yang harus dipakai? Wah wow, belum ada ini ya. Ya udah pakai ini aja. Oke okay, oke okay, oke. Okay. Kita langsung ini pakai Oke, si Ubi Jalar ini pakai ini aja sama si Bom kali ya. Oke, ini aja. Oke, kita langsung lanjut aja ya, teman-teman. Seperti biasa, kalau misalkan Sensei pakai ini ya. Mohon maaf kalau misalkan untuk update kadang-kadang banyak yang telat karena memang kondisi badan juga ya, teman-teman. Lagi kurang fit juga ini. Jadi di stop dulu dah, ya, mending sehat dulu Daripada nanti sakit parah gitu Oke okay, langsung aja ya teman-teman Seperti biasa kita ini dulu Bikin dua jajar atau dua baris Dua baris si matahari Oke okay, kita pakai santuy seperti biasa ya teman-teman ini kalau misalkan yang pakai mobil Nanti bisa pakai si waluh ini ya Oke ini biar makan dulu aja Biar lama Jadi kita bisa ngisi ini dulu Ngisi matahari teman-teman Ini soalnya lambat juga Gak apa-apa Biar semuanya belum dat datang ya. Kita terus lanjut aja Disini Iya oke mantap lanjut terus di sini udah ada oke okay. jangan lupa untuk terus mataharinya ya teman-teman jangan oh, ini sini ada dua gelombang lumayan kalau dua gelombang penting jangan satu kalau satu kurang greget ini biar makan dulu lagi oke okay, yang di bawah ada ya di bawah udah ada di sini kita pakai si waluh gitu ya nanti aja pakai si waluhnya oke tinggal satu lagi di sini jangan dulu Ayo, nah, ya. kita udah ini ya udah semua makanya udah lanjut aja ini pakai penembak simpan si waluh di sini kita mulai ini ya penembak udah mulai kita aktifkan semua sini biar makan-makan dulu deh Oke kita tambah-tambahin dulu ini untuk penyerang di air Oke ya terus kita tambahin terus Di sini kita mulai tambah si cang ijo <laughs> si cang ijo Oke ya, teman-teman, para cang ijo sudah aktif di sini. Oke, ini biar makan dulu aja, tenang dulu. Oke, ya, teman-teman, di sini para cang ijo udah ini udah mulai aktif. Di bawah ini udah ada ini juga musuh-musuhnya. Oke, kita mulai langsung aja, ya, teman-teman nambah-nambahin harusnya di air ditambahin ya si kentang ya oke deh nggak apa-apa di sini si kentang ya bagus sih mantep kita tambahin juga di sini oke mantap terus iniin kita terus ambil semua lain mantap. Oke. Oke teman-teman, kita langsung lanjut aja di sini seperti biasa harus pakai si kentang. Di bagian atas kita tambahin lagi biar setara ya teman-teman. Arang ijo Ah, ada yang pakai mobil Nah di sini untuk tugasnya si Walu Ya Oke langsung meledak Gitu ya teman-teman Atau bisa pakai cucuk berduri Itu ya Yang di tanah Bisa dipakai juga teman-teman Oke mana lagi ini Oh ini Kita lanjut terus Untuk para ngacang hijaunya Biar aktif semua penyerangan kita pakai cang ijo aja biar agak cepet Oke mantap cang ijo terus diaktifkan Oh di bagian mau oh, udah dong Oke sedikit lagi Itu lagi Oke mantap di sini pakai dulu lalu pakai ini cang ijo di bagian air ada tiga baris, tiga baris cang ijo. Oke, okay, waktu terus berjalan, saudara saudara ayolah cepat Kita beresin dulu ya teman-teman. Biasa mana ini? Aduh, nah oke okay, mantap. Terus kita jalan terus. Oke okay, mantap. Oke, langsung gelombang kedua. Aduh, ini masih kurang greget ya, teman-teman. Bisa pakai cabe juga ya, teman-teman kalau misalkan yang bawah tuh. Ikan kuat ya. Kita bisa pakai cabe, cuman mungkin agak ini apa namanya? Boros. Kalau oh, enak sih pakai si waluh nih yang paling pertama. Tapi enggak apa-apalah. Oke ya, teman-teman, udah beres. Nah, ini yang harus dipakai buat ngalahin si mobil. Yang pakai cucuk, ya teman-teman. Oke, langsung kita lanjut ke yang ketujuh. Di sini ada api, ya teman-teman. Di sini masih ada, ya teman-teman, yang pakai mobil. Terus ada yang tenggelam juga, ada yang ini, ya. Kemungkinan ini tiga gelombang. Oke, kita pakai yang cucuk ini. Udah, nggak usah pakai cabe, teman-teman. Ini seperti biasa, pakai tadi, pakai apa lagi ya? Enggak oh, ada lagi ya, teman-teman. Di sini pakai yang ini aja ya? Yeah. Oke okay deh, kita langsung lanjut. Oke, okay, seperti biasa kita gunakan yang dua lain di sini, biasa strategi santuy yang santuy dulu, terus kita tambahin dulu. Di sini bikin empat. empat. Oke okay, biar zombienya nya nggak pada keluar. Oke okay, benar kan tiga gelombang ya teman-teman. Sini ada tiga gelombang. Seperti biasa kita pakai si ubi jalar mana nanti? Iya. Yeah. Oke okay, sip. Ini udah aktif. Kita pakai ubi jalar. Si ubi jalar mana lagi oh ini lupa kan? Biasa ya teman-teman bikin 44 untuk di atas sama di bawah. Nanti nan baru sisanya kita iniin. Oke, okay, mantap. Oh, uh, di atas semua. Nyerang di atas semua. Oke okay, ya. Oke, okay, mantap. Ini kita kasih makan dulu aja. Oke okay, di bawah udah ada kita pakai ubi jalar aja. Oke, okay, oke, okay, oke, okay. oke. Terus kita ini ya setelah dikit lagi. Ayo dikit lagi lah. Ayo terus mantap. Oke, langsung. Ini mulai ini. Kita mulai aktifkan satu-satu teman-teman. Ini jangan lupa kita kasih makan. Terusnya di air dulu ya, yang di air dulu yang disiapin. Iya, yang di dulu kita siapin. Oke, di bawah udah ada. Kita pakai palancang hijau. Ini biar makan dulu aja. Oke kita aktifin terus. Oke ini udah ada, mantap. Ah jangan lupa di sini. Nah, oke si kentang untuk di bagian air. Oke di sini udah ada. Kita mulai tembakin. Oke di bawah masih ada tenang tenang ya teman-teman karena kita punya si ini. Oke. Wow wow wow wow wow ini bah bahaya nih. Gak ngebakal kemakan. Oke mantap. Di sini mantap. Oke, udah masuk ya, teman-teman. Udah masuk semua bagian air, kita amankan dulu. Oh iya, lupa di sini harus pakai ini ya, cucuk berduri di bagian depan. Kita udah harus pakai cucuk berduri mana lagi? Oke, mantap, cucuk berduri mana lagi? Mana lagi? Mana lagi? Oke di sini ini aja mantap cukup berduri lagi mantap oke kita langsung langsung langsung langsung ayo cepat cepat cepat oke mantap di sini udah cukup berduri udah mulai banyak ya teman-teman Bikin -teman. satu lain di depan buat ngelawan si ini yang mobil ya, teman-teman. Di sini jangan lupa kita pakai parancang hijau. Nah, kali ini tebak terbantu juga ya kena cucokin. Nah, ini. Oke, langsung lanjut. Wah, oh, ini paling aman di bagian air. Memang harus diamanin dulu bagian air. Wow yang kuatnya ada di sini. Mana lagi, ayo cepet. Oke, okay, kita tambahin. Oke, okay, jangan sampai mati. Ah, ini gawat nih. Ah, gawat. Kuat sekali. Itu fungsinya si waluh. Serbaguna. Nah, ini biar sama cucuk aja. Terus lanjut ayo ayo ayo ayo ayo ayo okay, oke mantap oke okay, di sini diamankan ada yang tenggelam oke okay, yang tenggelam gak bakal kena ya oke okay, kentangers oh mantap di sini yang dibutuhin ya Wah, oh, ini, ini yang pakai kaleng nih pakai okay, ember ember paling kuat Oke langsung lanjut ini ya. Pakai yang lumut ya. Lumut, lumut, lumut. Eh ini yang cucuk Nah, keep mantap. Oke mulai gelombang kedua. Kita terus lanjut. Oh ini ada si kentang. Sayang banget kalau nggak dipakai. Kentang kecil. Ini kita tambahin semua. Wah udah aman ini. Di darat sama ini Mana lagi ayo Oke mantap Nah ini ya Kena Langsung meledak Tambah lagi Jangan sampai hilang Oke oke Mana lagi nih para chang ijo Butuh chang ijo nih Oke para chang ijo Oh, di sini harus ganti di bawah meledak mana lagi mana lagi Oke kita ganti Nah di sini tambahin lagi para konangers di air biar pada makan kontang kecil mantap Oke, okay, terus. Lanjut teman-teman. Oke, okay. makin sini makin sini nanti tuh makin susah apalagi kalau misalkan teman-teman pilihnya yang survival ya. Tapi di survival tuh ada trik buat infinity, bu bukan infinity sih. Jadi 9900 si matahari kita gitu. Bisa lebih aman. Ada triknya itu teman-teman. Oke okay, kita tambah terus, lanjut lanjut, terus lanjut. Mana lagi ini? Oke okay, ini ya. Uh ini udah bagus banget teman-teman. Semua lain udah dapat Ah Ini mah udah aman sih sebenarnya teman-teman. Oke okay, deh, biarin aja ya teman-teman. Kita santai aja. Karena pasti menang juga, teman-teman. Semua lain sudah kita ambil di sini. Oke, terus, oh, ini yang paling atas. Oke ya, teman-teman, kita dapat yang api di sini. Jadi, si tembakan cang hijau kita bakal jadi tembakan api, teman-teman. Oke, di sini ada si lumba-lumba, dan kita bakal dapet si kentang bapaknya berarti biasa kayak tadi aja ya eh nggak usah ini kali ya eh nggak ya, apa-apa eh kita kan punya api pak des des des des mana lagi mau dibom nggak usah ini nggak usah ya udah deh pakai ini aja deh ya mantap oke okay, kita buat lagi udah mulai level 8 di sini terus nambah terus Oke okay, lanjut eh salah salah mencet Oke okay. paling bawah eh, jangan dulu kita harus bikin empat dulu di sini. mantap langsung di sini bawah Oke okay, mantap kita bikin di sini, seperti biasa bikin paling bawah Terus eh cepat panon poe hmm. Mantap Oke, kita mulai ini aja. Mulai yang talas karena di sini biar sama zombie. Oh, di bawah udah dikuasai. Ya udah, si biar dia makan dulu biar sehat zombinya akan kentang. Ini ke kentang atau kacang nih <laughs> ini kalau sensei yang lebih suka bilangnya kentang memang karena mirip kentang itu kentang kecil Ini itu walnut ya kacang di kacangnya maksudnya enggak segede gitu-gitu aja gitu. mirip kentang lah, apa-apa aja bolehlah teman-teman <laughs> bagian atas udah di ini ya siapin aja mana nih iya yeah, mantap ini udah 300 teman-teman kita iniin aja bagian air kita amanin di bagian bawah belum diamanin ya teman-teman Oke okay. biar makan dulu di atas udah ada mana lagi ini Oh ini mana lagi mana lagi mana Wow, di sini udah ada ini. Ya udah, kita mulai aktifin satu. Di sini kita mulai pakai. Di sini kita ulang isi semuanya. Di bawah biar menikmati dululah. Di sininya mana ini? Oh, wow, di atas ya. Yang di atas kita pakai ini dulu aja. Pakai si Ubi Jalar. Di bawah udah ada ini, zombie kita simpen nah di sini pakai buat pengamanan ya teman-teman jangan lupa untuk pengamanan di bagian air dulu kalau saya pakai air dulu oke okay. oke okay, di air terus kita lanjut Oh, ini cuma dua gelombang, ya. Oke, okay, di atas juga udah mulai kita pakai si kentang. Oh, kentang simpan dulu di air biar mantap. Oke, okay, di bagian atas mulai tambahin mantap. Mana lagi, mana lagi, mana lagi. Oke. Okay. yang di ah, yang di sini dulu deh kita mulai tambahin terus jangan dulu pakai yang cucuk kita pakai yang banyak dulu aja ini si cang ijo terus kita pakai api juga ya teman-teman mana lagi ini ayo oh api lumayan gede juga di sini ya udah pakai api di sini Biar jadi fireball, mana lagi ini? Satu lagi, ayo oke mantap! Wah, oh, ini ya jadi sakit karena tembakannya udah ada api. Ini pakai penghalang ini aja, nah mantap buat di air. nambahin terus kacang hijau kacang hijau terus dilanjut jangan lupa yang penting kita amanin dulu di bagian air Oke tadi ada isi lumba-lumba ya teman-teman. jadi ngeloncatin kalau kita pakai yang kentang gede yang bapaknya tuh nggak bakal ini nggak bakal ketembus tapi kalau misalkan yang anaknya ya bisa diloncatin Oke Wow wow wow wow, ini api udah mulai muncul semua ini. Kenapa tadi nggak dipakai? Eh cepat cepat cepat, api para apiars, oke, okay. hmm, mantap. Mang oh, agak merepotkan ya kalau nggak pakai ini ya. Atau kalian bisa pakai daun talas aja buat ngalangin gitu biar loncatnya doang.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 mungkin strategi kali ini dinamakan fireball. apalagi kalau enaknya yang pakai ini ya yang sicang hijaunya kayak Gatling tuh yang tembakannya empat, cuman harus beli, teman-teman. Oke, okay. tambah terus. Oh lupa lagi yang di sini belum ini ya, belum dipakein. Belum dipakein fireball si fireball. Oke okay. ah, udah beres ternyata teman-teman deh sayang banget ininya ya udahlah nggak apa-apa wow lebih besar ya sama lebih lama mantap kita langsung lanjut oh oh oh oh wow ada ini juga ya kan kita udah punya si kentang gede tapi kalau misalkan ada si mobil sih jadi percuma juga kadang-kadang teman-teman biasa ini ini ini Mungkin ini aja yang saya pakai oke deh mantap oke sini udah masuk ke level 9 teman-teman nggak kerasa waktu terus berjalan Oke okay, untuk di bagian belakang ini strateginya yang saya pakai gini ya teman-teman. Seperti biasa santuy aja. Kita bikin 4 Oke okay, langsung di sini pakai. Kita bikin keluarin dulu si ini, si panonpoint, si matahari bunga matahari. Terus lanjut, ayolah. Oke mantap. Oh kita di sini tambahin dulu. Ayo mantap. Oke mantap kita pakai si ubi jalar di sini bagian bawah. Tambahin mana ini oh ini. Oke mantap. Oh di sini ada tiga gelombang ya teman-teman. Seperti biasa. Di sini jangan lupa, nah ini pakai ini pakai yang gede, oke kentang gede, walnut yang paling gede yang bapaknya. Eh mana di sini? Oh di atas sudah ada. Mungkin biar sehat, nah makan kentang kecil dulu deh. Buat ngitung waktu juga ya teman-teman. Oke lanjut tambahin lagi terus ayo. Terus. Mana lagi nih. Oke, okay, mantap, tambahin lagi. Wow, di sini udah mulai. Oke, okay, kita mulai penyerangan aja deh, teman-teman. Oke. Okay, Oke, okay, mantap. Mana lagi nih? Oke. Okay, lanjut, masih kentang gede oh, masih belum ini ya. Si kentang gede mana ini Oke ini mantap mungkin untuk di bagian darat mendingan pakai ini ya mendingan pakai si kentang kecil aja mana ini mana Oh belum aktif-aktifin dulu Oh yang di air tuh kan Ak yang air harusnya di iniin ya udah deh nggak apa-apa. Ya, ini lupa kita pakai. Lebih jalan, jangan dulu pakai yang gede. Nah, air dulu, pakaiin. Biar hemat juga, nanti gampang, tinggal diganti. Oke, okay, yang ijo Mana lagi ini? Mana lagi? Iya yeah. Ini tambahin dulu Aduh, hampir aja Mantap Oke, okay, di sini udah aman Bagian ini ya dan air tambahin lagi bukan kan, ininya belum dipasang-pasangin udah kita pasang-pasangin aja teman temen udah mulai pasang-pasangin yang cucuk-cucuknya berduri nah yang kecil-kecil dulu aja oke okay, cucuk berduri Mana lagi, mana lagi? Ayo cucuk perduri mana lagi? Ah, kita bikin cucuk-cucuk perduri -cucuk aja deh dulu. Soalnya si cucuk perduri cepet juga teman-teman. Oke, okay. jangan dulu pakai secang ijo. Oke, okay, mantap. Jangan lupa, Emang agak lama kalau setentang Oke, cucuk berduri terus aktif. Aktifkan cucuk berduri mana lagi? Mana lagi? Ayolah, oke mantap! Cucuk berduri udah mulai. Mantap, udah mulai ini ya? Aktifin para Chang Ijo. Wah, gawat! Ah, oh, enggak apa-apa sih. Ini juga kita tambahin aja. Cang Ijors, kita terus lanjut Cang Ijors, satu lagi ayo cepet, oke mantap, oke di sini Cang Ijo kecil, kita masukin bagian air, mantap. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oke oh, oh, oh, Waduh, waduh, waduh, oh, oh, oh, oh, Enggak. oh, jangan dong, jangan dong. oh, aktifin. Ah, kita gitu di air udah aman. Tinggal di darat, semuanya di darat. Oh ini kentang kita ganti yang melayang gede. Ah kentang-kentang kecil biar masuk sini aja dah. Oh yang loncat di atas. Di mana lagi? Oke okay, Chang ijo, mantap. Para Chang ijo. Di mana lagi nih? Terus lanjut, cang ijo. Wow, wow, wow, wow, wow. Wow, masih belum, masih kurang, masih kurang. Oke, okay. tidak bisa ditembus ya. Wow, ini di sini. Biar makin aman. <laughs> Banyak entanglers. Mana oke okay, mantap ini Wow kentang gede udah mulai aktif satu Di bawah mungkin ini Kita aktifin Oke okay. Sini ya Oke okay. Mana lagi nih Ayo kita aktifkan kacang hijau Aduh mana Oke okay, mantap Tinggal satu baris lagi Kita menguasai sem semua lain ya teman-teman Oke, okay, oke, okay. mana lagi? Mana lagi ini? Wow, udah mulai gelombang ketiga di sini. Udah mulai gelombang ketiga, teman-teman. Ini kita kuasai aja semua line di sini, ya. Ah lupa ini, sedikit lagi ya Sayang banget teman-teman, Menguasain semua lain Padahal ya Tambahin lagi Oke Langsung lanjut Mana nih Oke. Okay. Sip. Oke, okay, di sini seperti biasa yang ke-10. Kita bakal diserang. Oke okay deh teman-teman ya. Kita langsung lanjut lagi di sini. Oke, okay, di sini yang terakhir yang ke-10 dan kita dapat si tentara air. Nah, di sini udah ini penyerangan habis-habisan ya, teman-teman. Kita santui seperti biasa. Kalau di sini ada tiga gelombang, Wow udah diserang lagi. Oh, wow, ada si penyerang tiga mantap. Oh wow, mantap, yang bawah kita pakai ini aja. Wow api, wow, ada cucuk. Oke, okay, ada cucuk lagi. Di sini, oke. Okay. Mana lagi? Ayo. Wow, mantap di sini ya, teman-teman. Oke. Okay. Ini adalah fase yang terakhir ya, teman-teman. Kita langsung lanjut. Wow, dimakannya habis. Kita sepertinya kita butuh api untuk segera menyelesaikannya. uh mantep. Oke tambahin lagi si penembak 3 Mana lagi ini? Oh api itu nggak kepake mas sih api nggak kepake. Sini deh. Nah di sini jangan lupa pakai ini juga. Lupa wow ini nih. Oke okay, mantap, penyerangan tiga tembakan, empat tembakan, oke okay. empat tembakan udah mulai mantap jaringan empat tembakan, wah kontangers, aduh ini yang di sini ini butuh nah mantap ini yang dibutuhi, ah si tembakan api ya sih di ini ya ya yalah ada aja teman-teman mulai penyerangan Nah nanti nih para api uh penyerangan udah mulai berlanjut Bu Wow wow wow harusnya ini jangan dulu dipakai deh nah sip ini dia mantap Wow ini ada ini ya Wah, oh, kentangers. Oh, jangan dulu ini pakai aja lah. Wow, ada penyerangan main di sini sih penyerangannya. Wow, fire, api. Mana lagi, hayo lah. Wow, ada cabe ada si gejelik. Wow, wow, wow, wow, wow. Ini pakai aja, pakai juga. Yang banget kalau nggak dipakai, teman-teman. Beras kebanyakan maksudnya. Ini nih, buat di sini. Ah, mantap. Ini dia yang dibutuhin. Ah, oke. Okay. Mana lagi, ayo mana lagi? Waduh, banyak penembak ininya nih. Wow, wow wow wow tambahin deh satu di sini satu di sini oke teman-teman mana lagi ayo ayo cepet-cepet uh penyerangan mantap sekali saudara saudara Nah di sini mantap tambahin Uh, mantap sekali mantul Nih, api ini, api ini, mana nih? Api, oh ini, itu yang di air nih. Waduh, nggak ke ini ya? Sayang banget, ini adalah pakai. Kita pakai ini, sayang banget kalau ini kebanyakan ya, teman-teman. Ah, bagus, mantap, mantap. Mana lagi yang harus diin mana lagi mana lagi oh yang di sini ya oke okay. nggak bisa ya harus beli dulu belum bisa pakai ininya wes gak apa apa di sini harusnya ada api tapi tinggal ada teman-teman Aduh. udah gak apa-apa ayo cepat Mana keluar lagi, mantap di sini. Oh itu udah kena ya, udah langsung kena. woi mantap. Oh yang di atas, bret mantap. Wow wow wow di bawah, di bawah. Aduh waduh. Ya udah deh, nggak apa-apa. Ah, tidak, fire mantap! Wow, di atas, bo. wow, sayang sekali, Bung! Oh, mulai kita masuk ke gelombang ketiga, ya, teman-teman. Ayo, mana lagi? ini payarnya nggak kurang nih kurang tuh kurang nih kurang aduh ini banyak sih gejelik gejeliknya udah pakai gejelik gejelik deh dompet mantap jiwa wow wow, wow wow wow wow wow mantap ya apinya kemakan tadi teman-teman ya udah deh nggak apa-apa to beres menang juga kok oke mantap untuk yang ke 10 di sini part ke 5 ya teman-teman. Oke, kita dapat si ini ya, tentara laut. Oke, mungkin teman-teman sampai sini aja ya untuk part kelima ini. Makasih yang udah eh part ke empat apa ke lima?